Balik lagi di sini dengan aku Abang Da' Irfan. Oke. Okay. Siapa yang di sini termakan cakap nggak boleh sub 4 ya bilang. Pada dasarnya sub 4 itu bisa dimonetisasi dan banyak juga channel-channel besar yang udah 10.000 ke atas dan terkadang yang udah 100.000 lagi masih melakukan sub 4. Tapi ingat Main sumpat itu salah apa enggaknya bisa dibilang tergantung mindset kita Kalau mau main sumpat itu sampai kapan? Sampai seterus-seterusnya atau hanya sampai untuk syarat monetisasi Jadi youtuber tersebut lebih selalu bilang jangan main sempat Jangan main sempat oke deh Dih channel udah besar, dulunya juga pasti main Nah, buat kalian Jadi kalian ini kebanyakan yang belum Loh-loh Itu kalau dengar kayak gitu Langsung males Main sempat Langsung jatuh mental itu Sering banget terjadi Langsung jatuh mental Tapi kalau kalian memang mentalnya bagus Dan yakin Tanpa main sempat bisa sukses It's oke, okay, no problem nggak masalah tapi buat kalian yang memang baru-baru banget baru banget main di dunia youtube gue sarani banget nih main sempat sampai 1000 subscriber nah kalau udah 1000 subscriber tapi jangan pas 1000 ya karena dalam main sub 4 itu bisa kena sepang terkadang kalian pikir mereka unsub tapi enggak Sebenarnya mereka itu tidak ansur. Mereka subscribe. Kok. Mereka bales. Tapi, mereka udah terlalu banyak subscribe channel. Jadi, satu akun ini bisa sampai 100 kali subscribe orang dalam satu hari. Atau 50 channel dalam satu hari. Jelas ini jadinya spam. Jadi, kalau mau main sub 4, itu ada teknik-tekniknya agar tidak spam. Jadi kalau udah spam udah pemikirannya itu jatuh lagi berpikir mereka unsubscribe atau kita yang unsubscribe atau komen kita itu nggak direspon padahal komentar kita itu udah hilang. Jadi buat kalian yang masih baru coba pelajarin teknik dalam sub 4. Sub 4 ini banyak tekniknya. Kalau kalian main bablas aja main gas-gas aja ya udah. Itu yang dibilang tadi, channelnya rusak karena mainnya nggak pakai teknik. Banyak banget yang bisa cek di video aku yang lainnya, boleh dicek apa-apa aja trik-triknya, dan ini salah satu trik yang aku bongkar. Kalau semua dibongkar, nanti menurutnya males atau muak, bosan jadi singkat-singkat aja ya. Jadi, buat kalian yang mau main tempat, gue sarani buat channel kedua, channel ketiga, channel keempat, yang mana. Pada tampilan depannya itu isi video kalian. Bisa diisi video, bisa diisi juga channel. Jadi kalau mau main sempat, coba batasin. Gue saranin satu akun itu satu hari 20 aja. Lebih daripada 20, coba pindah ke akun yang lain. Akun kedua, akun ketiga, akun keempat. Dan pastikan kalau mau main tempat itu jangan komen pas lagi ada iklan. Komenlah setelah iklan. Ya, jadi kalau komen sebelum iklannya habis, udah di enter lalu di-close pula jendelanya ada pasti itu spam dan komentarnya bakal hilang. Dan bakal dihapus. Jika kalian subscribe channel juga, ya, dan kalian like, kalian komen itu semua hilang dan nanti kalau ada yang main 4G itu ke tempat kalian juga dan itu bakal berlaku juga jadi buat kalian yang mau main 4 ya harus siap untuk kehilangan subscriber dan spam jadi teknik yang gue bilang tadi itu harus diterapkan agar tidak spam oke ya segitu dari aku sampai jumpa di video yang lainnya dan ingat Buat kalian yang ingin dipromosiin gratis, datang di video baru aku dan jadilah 10 yang pertama. Aku bakal promosiin, lebih sering banget dah aku promosiin. Oke ya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.